Bro, kali ini kita akan bermain. Stambul guys, mabar ini orang 10. 15. Gas ge. Gas gas. Lima ceweknya mana? Gas aja, gas aja. Hmm. Ini pasti ayam menang sih. Ayam yang mana oh, dulu? Orang lah yang menang nih. Ayam, putin, ayam, hey. ayam oh. yang mana dulu? Ayam putih ini. Gila, bro. Ayam, yang kan. nge-record harus ya. menang, udah ngalah semua. konten konten konten konten konten konten banget oke LC 250k memimpin jalan Selomin. Ini. <tuk> <tuk> udah saya bilang mas kalau saya ngeriakot nih pasti win udah tunggu ayam ayam ayam tunggu oke bro oh no Aduh lang, kamu malu-maluin sama Farin Kamu lang Kan ini kesukaan kamu loh. Lolos mas Lolos bro guys, gilang turun guys yang turun ini, turun sekali aja lo, aja. aku gak bisa kalau jalan iya, aku lo tadi, <tuk> <tuk> oh, oke okay, bro kita menuju 2 <tuk> di sini guys ya, wah ini ini map ini map seharusnya kita nggak usah di depan tuh mas, kalau ada yang kayak di bawah tadi itu langsung ke puruk itu nger, <tuk> <tuk> ya pentok. Apa ya Bukannya. Ayam, <tuk> <mana aja, anjay? tuk> ayam ayam ayam ayam Ayam ayam okay, okay, okay. ayam. Ayam merah. <tuk> <Anjay. tuk> dorong dorong dorong dorongan ya. Hahaha. ayam Mati Iya <tuk> Halo mati semua loh <tuk> lolos Masih lolos Lolos bro Gila Nge-record ini pasti lolos sudah. Tinggal dua orang? <tuk> ko, <bukan>. Kok belum lolos <tuk> <Kok> sih? <tuk> <tuk> Jadi, <tuk> jaman. Emang jago Emang jago <tuk> <tuk> Nah ini enak ini Ini sih Ah ini gampang parah. biar bisa lama. Eh obat kuat lah. Nih anu. Obat kuat. Pokoknya yang kita injek ini nanti lama-lama jadi kita harus jalan terus. Weh ya Allah, kuman kuman. Kuman mati tuh kuman bawa mati lo kalau bawa kalau mati udah bolong semua ini ini aku di layar kedua Oi, mas, mas, mas. Mas gak gitu, Mas. Sumpah, Mas, record coy. Konten ya Allah, gagal konten, brother. Hai. Ya Allah. mau ikut mabar, join Discord, guys. Apa <tuk> <skrub> dia? Apa? ada <skrub> di ini, deskripsi. Kayak di atas. Satu lagi nih, siapa nih, satu lagi <tuk si> ya, <tuk suphule> nih Buat sayang buat grupku kamu yang jadi ketua mbak licik banget Oke Ini mas sambil merem Rame bener Aduh guys, coba Ini ngapain Oh, gua nge Ada yang nge-lag, ada yang nge-lag yang Dorong. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ayo LC, LC semangat LC. Oke LC mantap. aja Aduh, kuman, kuman, kuman cepet kuman. Kuman turun guys, kuman. Itu itu bukan saya tuh. Saya udah udah di garis finish saya. Saya pakai LC, Bro. Oh ya ya ya ya ya. kuman ngapain kamu ini, kamu loncatnya jauh banget. Ah, ah, Oke oh, ayam, eh, ayam lagi kuman, kuman dan ayam nih. Allah. Areva turun. <g dashi> oh bang habis oh ini, habis ini. Ya hm. Oke, ]Okay, Bro. A <Bri sizin> <t <inspired> <t Lanjut ronda kedua, Bro. Oh, enak, <tulah> meteor, guys turu, guys. Hai, halo, loh. Anja. kembali ke start lucu. Satu lagi bro, satu lagi bro. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Marska. nih? Marska. Oke mantap bro. Berapa orang nih yang lolos nih? Satu dua tiga empat empat ya? Oh, empat ya. Ompat ya. apalagi giat mas itu yang kesel kan anjing Turun bro, turu bro Woi, woi. Malah loncat loh uh, Otak pakai gitu Itu dem, bacotin dem Aduh Eh, Aduh, aduh, aduh tolong Aduh, tidak bro, tidak hoki kok gitu Aduh Aduh itu ada yang di depan Depan lagi Aduh nggak jadi satu amin, ini amin. bro Wuih bro. <susuk> <susuk> guys neraka guys ini guys tampang gua. Nah, Mobilnya udah kebakar ya, loh Ya <tuk> <tuk> Kakinya hampir. Waduh, menang kayak dia dong. Aduh, anjay. Hebat ya. Udah udah. Deh.